Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak yang ada di sana atau yang ada di sini sehat selalu Amin Sebelum pembelajaran Al-Quran, mari kita awali dengan berdoa dulu Doa mau belajar a b t Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula. Rabbi zidni ilma amin ya Rabbal alamin anak-anak sebelum kita belajar kita nyanyi dulu yuk anak-anak masih ingat lagu di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang nah anak-anak kalau ingat lagu itu, kita akan merubah dengan syair baca Al-Quran. Perhatikan anak-anak. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran. Di kelas baca Al-Quran Di rumah baca Al-Quran Di mana-mana kita selalu baca Al-Quran Nah, anak-anak, kalau setiap hari anak-anak baca Al-Quran Pastinya menjadi ciri anak solih dan salihah. Intinya kita akan menuju surga Nah, anak-anak, setelah kita bersenang-senang Sekarang kita akan fokus belajar ya Belajar Al-Quran, cerita juit, halaman 8, baris 9, 10, 12, dan 13. Pembelajaran kita masih tetap di ikhfa nun. Masih ingat artinya? Idhar itu jelas, ikhfa' itu samar, dan seterusnya. Nah sekarang anak-anak disiapkan buku cerita juitnya. Ayo dibuka bukunya. Sudah siap anak-anak? Ustazah mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Baris 9 yang sampainya, ayah sepuluh, ia syuhid sampainya, sampainya. sampainya. Baris 11 La ilaha illallahu Baris 12 ayu aiyash hada alaikum nah anak-anak yang disebut bacaan ikhfa nun adalah wamay yakmal ayyab riba iyash wamay takhidh Lailanalah walakianaluhu Ayyubdilah ayyashhad Itu contoh-contoh bacaan ihfa. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini akan kita lanjutkan di hari yang lain. Tugasnya, rekam suara dan kirim ke Ustazah. Terima kasih anak-anak. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.